Okay. Saya Azah Rumi. Saya adalah pemilik dari Kansa Hena dan saya sudah memulai karir henna saya dari tahun 2014. ini saya akan berbagi tentang apa itu henna dan bagaimana kita bisa memulai bisnis dengan henna. Inilah rangkaian seni mengukir henna saya dengan Great Edu.